Cara buka casing HP Vivo Y12s ya guys ini HP ini sama kayak Realme 7 Pro Realme 8 Pro kemudian Oppo A5s ya dia cara bukanya sama seperti HP ini jadi jika di riku ini ada Realme 11 yang cara bukanya seperti ini guys ini sangat mudah ya kita cukup buka dari samping pelan-pelan maka dia akan terbuka seperti ini kemudian bautnya akan kelihatan ya jadi beda halnya dengan Vivo Y12S ini ini merupakan sebuah seri Vivo yang ketiga ya guys ya dari Y12 biasa itu sama ya sama kayak ini bukanya kemudian Y12i sama juga beda halnya dengan Vivo yang kita pegang ini ya ini ada Y12S cara bukanya nggak bisa seperti itu guys jadi kita cukup oleskan thinner ya di pangkal-pangkalnya atau sudut-sudutnya seperti ini ya ada yang merekomendasikan menggunakan blower guys ya, cuman untuk saya pribadi saya tidak menyarankan atau saya tidak suka ya pakai blower soalnya dia ketika panasnya itu nanti over berlebihan dia akan membuat casing ini pecah-pecah guys, retak-retak gitu hasilnya jelek atau akan melukai daripada backdoor ini ya jadi kalau mau cari aman, gunakan thinner guys ya Airan yang kita oleskan tadi Seperti ini kita Seset dari ujung seperti ini, ya. Cukup mudah ya Jadi tujuan kita kasih tim tadi apa Itu agar lemnya itu hancur guys Maka kita buka Seperti ini akan mudah Seperti ini ya <tuh> Karena nggak bisa guys Kalau kita buka sama kayak yang ini ya Sama kayak r 11 ini Ya nggak bisa karena soalnya ada bautnya di belakang Ntar kita akan lihatlah ya Seperti apa ini ya, pelan-pelan. Ini yang perlu kita ingat, guys. Jadi, kebetulan untuk Vivo Y12s yang aku pegang ini fleksibel, sidik jari ini biasanya dia di dalam, cuman beda, entah ya, kita lihat dulu ya. Itu yang harus diingat-ingat, kita harus waspada ya. Fleksibel itu sering banget buat teknisi pemula atau orang awam. Itu sering kena seset. Begitu juga dengan saya sendiri ya, dari pengalaman yang sudah-sudah dulu seperti itu juga. Karena belum kenal atau belum tahu tata letak, letak posisi fleksibel sidik jari itu di dekat yang mana gitu kan. Jadi ketika kita sudah tahu, kita bisa hati-hati, guys. Seperti ini ya. Ini bahannya ini <tip -tip> seperti ini, guys bukan kaca ya. Jadi enggak enggak enggak begitu beresiko. Nah, seperti yang kita bahas di awal ya. Jadi memang untuk i12S ini uh, fleksibel, fleksibel sidik jari memang di dalam casing ya. Oke ya guys ya. Jadi gitu aja ya. Jadi kebetulan konten kita hari ini cukup casing apa? Buka casing aja ya. Cara buka casing aja kemudian untuk kasusnya kasusnya HP ini adalah dia rusak di IC audio ya guys atau mic jadi ketika kita nelpon maka lawan bicara kita itu tidak dengar apa yang kita bicarakan jadi itu bukan speaker ya beda dengan speaker ya itu di jalur mic jalur micnya nanti yang kita cek itu videonya bisa ditonton di video kita berikutnya guys karena kalau kita bahas di video ini akan memperpanjang durasi ya Oke itu dulu guys, tetap semangat ya buat teknisi pemula, silahkan ditonton video kita yang lain guys ya okay. seputar servis HP ya guys ya, oke okay, bye bye.